Al-Imam Ibn Munziri Di dalam kitabnya beliau menceritakan bahawasanya di zaman Nabi Muhammad Ketika itu Ada seorang pemburu kijang Yang membawa buruannya kijang di hadapan Nabi Muhammad Ketika dia lewat di hadapan Nabi dengan izin Allah Kijang tersebut Mengadu berbicara kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Tadi aku sedang mencari makan ini pemburu dia buru aku Kemudian dia membawa aku Sedangkan aku meninggalkan anak-anakku di kandang Ya Rasulullah tolong bilang sama ini pemburu Lepaskan aku sementara Biarkan aku pergi menyusui anak-anakku Setelah itu aku akan kembali kepadanya Ya Rasulullah Apa kata Rasulullah kepada itu? Kijang Wahai Kijang Bagaimana nanti kalau kamu tidak kembali? Bagaimana nanti kalau kamu ingkar janji? Apa jawab Kijang tersebut? Ya Rasulullah kalau aku tidak kembali, kalau aku tidak akal, kalau aku ingkar janji, maka aku akan dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu tidak mau berselawat kepadamu ya Rasulullah. Oleh karena itu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad berselawatlah engkau kepada Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap salawat yang kalian baca sampai kata Nabi Muhammad. Jangan kamu percaya sama Wahabi goblok itu. Wahabi salafi ngomong selawat pahalanya enggak nyampe orang goblok itu. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sallaiya salatan, sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, Allah kepada dia sepuluh kali. Allah berselawat maksudnya apa? Allah memberikan rahmat. Selawat kamu dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, "Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Disebutkan Kamu punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Nabi Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah Kata Nabi bawa salawat mereka menghadap Allah Dibawa kau punya salawat menghadap Allah Mereka berkata ya Allah Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Disebutkan kamu punya nama satu persatu. Mereka bersalawat kepada kekasihumu Muhammad apa kata Allah, akan aku jadikan dari setiap satu huruf satu huruf, dari solawat yang mereka baca, akan aku ciptakan 360 malaikat satu huruf kamu bersolawat, Ya Rabbi ala Muhammad, Ya Rabbi Ya satu huruf, Alif satu huruf Rok satu huruf, ba satu huruf Ya satu huruf, Ya Rabbi huruf. dari setiap satu huruf, Allah ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala, setiap kepala memiliki 360 wajah, setiap wajah memiliki 360 mulut, setiap mulut memiliki 360 lidah. Malaikat itu akan memohon ampun atas dosa-dosa kalian dan dia tidak akan berhenti meminta ampun sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, lazimkan bagi kalian, dawamkan bagi kalian untuk selalu bersalawat kepada Nabi, karena orang-orang yang paling dekat dengan Nabi kelak di akhirat, orang yang dikenal oleh Nabi adalah orang yang selalu menyebut nama Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.